Manusia tidak memiliki talenta yang sama, tapi kita memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan talenta kita. Sesuatu tidak hanya terjadi, sesuatu dibuat agar terjadi. Perubahan adalah hukum kehidupan, dan mereka yang hanya mencari masa lalu atau masa kini, tentunya akan kehilangan masa depan. Tidak akan ada kemajuan kecuali, orang-orang mau percaya adanya esok hari. Maafkanlah musuh-musuh Anda, tapi jangan pernah lupakan nama-namanya. Usaha dan keberanian tidak cukup, tanpa tujuan dan arah perencanaan. Seiring kita mengekspresikan rasa syukur kita, kita tidak boleh melupakan bahwa apresiasi terbesar tidak tergambar lewat kata-kata, tapi hidup di dalamnya. Seseorang akan mati, bangsa-bangsa akan bangkit dan runtuh tapi ide tetap hidup. Kita harus menggunakan waktu sebagai alat, bukan sebagai kursi malas. Perdamaian adalah sebuah proses, sebuah cara untuk memecahkan masalah. Usaha dan keberanian tidak cukup, tanpa tujuan dan arah. Kita harus menemukan waktu untuk berhenti dan berterima kasih, kepada orang-orang yang membuat perbedaan dalam hidup kita. Kepemimpinan dan pembelajaran sangat diperlukan satu sama lain Krisis besar menghasilkan orang-orang hebat dan perbuatan-perbuatan besar dari keberanian Satu orang dapat membuat perbedaan dan setiap orang harus mencoba Kita harus mengetahui semua fakta, mendengar semua alternatif dan mendengarkan semua kritik Jangan berdoa untuk kehidupan yang mudah, berdoalah untuk menjadi orang yang lebih kuat. Jangan pernah kita bernegosiasi karena takut, tapi, marilah kita tidak pernah takut untuk bernegosiasi. Mari kita menerima tanggung jawab kita sendiri untuk masa depan. Akal dan semangat manusia seringkali memecahkan masalah yang tampaknya tak terpecahkan, dan kita yakin mereka bisa melakukannya lagi. Mereka yang berani gagal secara menyedihkan, dapat mencapai banyak hal. Satu-satunya kepastian yang tidak dapat diubah, adalah bahwa tidak ada yang pasti atau tidak dapat diubah. Makin besar pengetahuan kita bertambah, makin besar pula ketatahuan kita terkuak.